Antep dah, udah kelar, guys. Cuman berapa? So setengah jam. Setengah jam udah kelar. Kita udah fase 4, kelar kita terapi mudah-mudahan jadi semua hey. ya. Selamat siang nih. lagi terapi kesehatan Oke okay. kita mulai lagi yang Sudah, banyak, ya. Thank you. Ini setelah 20 menit ini dibaca pertama Terima mirip dan teguran selama. Thank <laughs> you. gitu aja lah buat terang. Terang. Tuh guys ini sama Minyak kita guys tuh. Uh putih banget, terlalu putih tuh aduh. Nih di sini nih. Tuh. Tuh kalau mau datang kembali tuh. Tuh di gang ini adanya Tuh. Kampung LV3, LV3, toh, rumah sehat, e, mau nggak sehat? Pasti Oke. orang hidup mau sehat. Hati bukan segala-galanya, badan yang sehat, masuk nggak? Hmm. Oke, okay, kita jumpa lagi di suasana channel sama ada siapa? Kaira. Taehra, tuh ada Taehra, seneng sekali. Oke, okay. kita okay, jumpa lagi ya, layak untuknya kawan sejahtera.